Halo guys, balik lagi bersama gue Wirman di channel gitar yang sering lagi-lagi main Minecraft ya, nggak main gitar lagi Kenapa? Karena sekarang gue mau bangun sesuatu lagi ya Jadi sebelum ke si temple, gue tuh lagi kayak bikin apa nama armor yang di kepala kan Buat nyari enhancement yang respiration, nah itu tuh belum nemu-nemu gitu loh nah sembari gue nemu, sembari gue nanti akhirnya punya helm yang respiration gue mau bangun-bangun ya, gue mau bangun-bangun yaitu kita mau aja si temple, ada mercusuar, tapi kurang gitu loh, ada yang kurang, yaitu pelabuhannya kurang yoi pelabuhannya tuh belum ada gitu. anjir. Nah, kita tuh sekarang nanti mau bikin pelabuhan supaya nanti tuh afdol gitu loh pas aja si temple tuh afdol <laughs> nah gue rencananya, ini gue udah siapin ya Uh, apa namanya crafting table sama chest yang isinya bahan bahannya. Nah di sini adalah lokasi dimana mungkin nanti gue akan bikin pelabuhan ala Wirmansyah Mustafa Anjas Mobar. Kemandangannya bagus lah kalau sebelah sini. Nah gue ngerasa juga mungkin uh, kalau misalnya waktunya masih cukup selain gue nanti bikin pelabuhan, gue kayaknya mau bikin modern house tapi di sebelah sini nih ya. Jadi nanti ngelihat modern house, ngelihat pelabuhan, ngelihat mercusuar, ngelihat laut, boom, close. Minecraft-nya, enggak, enggak bercanda Ini adalah bahan-bahan yang mungkin akan gue pakai buat pelabuhan Kalau yang ini adalah bahan-bahan yang mungkin gue pakai menjadi uh, Buat bikin modern house gitu ya Yang mudah-mudahan cukup sih, mudah-mudahan tidak ada yang kurang ya Karena kalau kurang tuh, aduh PR banget, nyari-nyari lagi anjing, ngumpulin lagi Let's go lah Apa duluan ya? Hmm. Kayaknya sih gue mau buat pelabuhan dulu deh tau kenapa gue ngerasa kayaknya Pertama bahannya lebih sedikit <laughs> Dan kayaknya gue bisa Lebih yakin gitu kalau ini tuh bakal lebih bagus Modern house tuh susah ya Bahan-bahannya juga kayaknya gue masih belum lengkap Makanya gue kayak gak yakin sebenernya Cuman ya lah let's go Langsung saja kita mulai ya Gue mau bikin Biar arahnya kesana dulu Pelabuhan ya Ini bukan pelabuhan siapa namanya ya Kayaknya tempat dimana pinggir pantai itu ada perahu-perahu lah nangkren di situ tempat parkir perahu. Kalau pelabuhan tuh kayaknya kesannya harusnya gede banget gitu ya. Bangsat, gerak-gerak lagi susah nih gara-gara di air aja. Udah pagar dulu, ntar aku ya coba mau lihat dulu. Juga untuk menambahkan penerangan, what the fuck sebentar ya? Enggak bisa muncul dari sini, enggak harus keterangan dulu. Itu. oh shit salah. <tuh> Kita tambahin dulu hiasan-hiasan kayak barel-barel gitu, kan? Oke okay, sekarang ini gue cuman bikin, wait, <laughs> ada traveler, ya jualannya begini doang lagi, jangan berisik ya, berenang aja berenang. Oke okay, jadi ini gue cuman buat kayak hut ya kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak pondok doang lah ibaratnya ini juga ada di sedikit barel, gue pindahin dari sana ke sini biar kelihatan lebih bagus. Nih gue juga tambahin juga trap biar lebih kayak bergerigi aja sih, ya kan sadis ya ini masih simple dok ya pelabuhan kecil yang simple bahannya pun masih tersisa banyak nggak tahu aku mau pakai buat apa mungkin dipakai buat nanti sekalian di modern house aja lah sisa-sisa kayu shut the fuck up <tuh> <tuh> sorry oh iya yang kurang perahunya ya, perahunya ada di sebelah sana sih ntar gua ambilin dulu Oke okay guys, jadi pelabuhan kecilnya sih sudah jadi ya. Ini enggak nggak agak bagus-bagus banget juga lah ya. Cuman ibaratnya, oh ini tempat nanti gue parkir perahu dan kawan-kawan. Nah di sini tuh cuman ya kayu pagar, kayu yang pohon ya. Ini plank, ini gue lupa lock ya. Terus lampunya lantern, udah lurus aja terus ada tangga anjir semabar. Sebenarnya tangga tadi ya, cuman gue ganti jadi slab supaya ternyata lebih indah kalau pakai slab. Dan orangnya masih ada di sini yang tadi jualan terus pakai poison ngilang anjir gue gak ngerti lagi. Oke, okay, barela masih ada, foodnya gue ganti kayunya dikit doang biar kelihatan warnanya tuh beda gitu kan, nggak satu warna terus. Terus di sini ada barel lagi, terus di sini ada dua perahu anjas, perahu yang coklat gelap sama perahu yang coklat terang. Gila. What the fuck? ini apa sih lu jualan apa? jeans sih sebenarnya bisa ngilang aduh niat jualan gak sih? oke okay, selanjutnya, wih gila pas banget ya pagi ya sunrise wah laba laba, bentar bentar gue matiin dulu ya nah, sekarang adalah saatnya, ini gue udah bersihin dari obor-obor kita akan membangun rumah modern ya Sekarang gua mau bikin base nya dulu Dari block of quartz Nah ini ada dombal lagi, sana sana sana Oke Nah gua akan bangun mulai dari sini dulu Siap Wuh mudah mudahan bagus, mudah mudahan bagus Aduh nggak ada mana ya Oke lah, let's go guys, gua tadi ngeskip lumayan banyak. Mm. ya itu udah kelihatan sedikit ya, rumahnya kayak gimana? sekarang gua lagi mau bagian yang luar dulu, gua benernya. bawahnya ada tempat mining lagi jadi ya harus hati-hati juga. What? wah gila sih bisa ada creeper di. <t <Amen> <t <Benerian> jangan sampai meledak di dalam dong. udah capek-capek juga oh nyaris nyaris uh uh oh. nangsat emang kripper nih ani Oke, guys. Sekarang gue udah selesai, nggak belum selesai banget sih. sebenarnya. jadi modern house-nya tuh udah jadi, cuman bagian luarnya doang, dan bagian dalamnya tuh belum gua papain gitu loh, masih kosong dan masih gelap. Habis ini kita juga nyala nyalain sambil ngeliat ya, kayak gimana sih modern house yang gue bikin nih, kayak gini. Gila, jadi rumah itu sebenernya kecil, cuman gue tuh lama di luar jadinya tuh, gue lama ngedekor yang bukan rumahnya, cuman di luarnya doang nih, kayak pagar, nih tangga terus si Anjas terus itu ada kelihatan mercusuar dan juga pelabuhannya Anjas kita lihat yang di bagiannya luar dulu ya di sini kalau kita ke kiri nih ada kolam renang yang mungkin nggak terlau kelihatannya karena shader gue bening banget airnya tapi um ya ini nggak dalam-dalam banget sih jadi ibaratnya cuman buat ya kayak gini ah ini adalah bagian kolam renang ya. Ini juga tumbuh-tumbuhan juga. Gue gak tahu di sini mungkin gue akan akan tambahin tumbuh-tumbuhan apa enggak. Oke, sekarang kita masuk. Biasanya kalau di modern house itu enggak ada pintu-pintunya ya. Jadi gue coba bikin yang enggak ada pintunya. Gun Free Fire sekali lagi, tapi kita bisa lihat di sini ya. Ini kanan kiri tuh ada kaca besar gitu ya. Jadi kalau modern house tuh bisa ngelihat keluar dan yang dari luar juga bisa lihat ke dalam gitu loh. Pemandangan atau lebih enak kelihatannya. Ini ada tangga yang enggak sembarangan ya. Jadi ini slab cuman tak tak tak tak gitu kan. Tangga ala rumah modern. Nah, di atasnya juga belum ada apa-apa ya, masih kosong. Nah, ini kalau misalnya ada yang nanya kenapa sih gua pakai kayu sama batu, kenapa enggak pakai quartz semua? Karena quartz -nya kurang. <laughs> Dan juga kalau misalnya quartz semua tuh kayak apa ya? Putih banget tuh kayak laboratorium jadinya pas gua lihat. ini gue tambahin juga di sini tumbuhan tumbuhan ya gerai ceritanya yang di sini tuh kaca biasa modern house kan kayak gini nah nya juga sebenarnya ya udah cukup lah untuk menelik apa namanya melapisi bagian luar rumah modern house ini gitu loh jadi kelihatan cukup modern nah di sini tadinya gue mau dibikinin kayak piknik area gitu gue nggak tahu nih nanti mau masukin apa di sini mungkin buat kayak betting gitu kan sambil tiduran Out sama payung gitu lihat pantai nggak tahu juga sih lihat nanti ya bisa juga jadi tempat makan atau apa gue gak tahu rumahnya sendiri ini pun gue juga nggak tahu fungsinya apa selain di atas nanti mungkin ada tempat tidur bawahnya tuh gue juga nggak tahu dipake buat apa nanti ya mungkin cuma buat ya rumah rekreasi doang lah ya ini paling terus juga yang gue bingung uh, sumber pencahayaannya sumber pencahayaannya gue nggak tahu nggak mungkin dong pakai obor rumah modern itu nggak mungkin terus kalau lantern, aduh terlalu medieval lanjut harusnya sih pakai Oh apa namanya redstone lamp atau apa segala macem Cuman wah gila sih bahannya juga kayak gimana ya Glowstone dust ah, Butuh glowstone das harusnya Yang tipe-tipenya kayak gitu tuh yang remang-remang kotak Nah itu baru tuh cocok untuk rumah modern Nanti bisa ditaruh di sini misalnya gitu kan Kalau pakai lantern tuh terlalu apa ya Terlalu zaman dulu gitu loh Nah ini nanti gue akan lanjutin lagi di, di video berikutnya guys Nah ya jadi di sini gue akan berhenti dulu sini karena gue susah cuy ya. bikin modern house tuh susah ternyata gue harus nyari referensi yang lebih banyak lagi gitu buat bagusin ini tempatnya nah kalian juga boleh komen di bawah apa sih yang harus dibutuhin apa sih yang harus dicari untuk dibikinin dan mempercantik modern house gue ya langsung aja komen di bawah dan nanti akan gue tambahin langsung di video berikutnya ya Oke okay guys, kalau gitu sampai di sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. gue Wirman, keep rocking and headbanging. Cabut dulu. Peace out, extreme forever.